Nanyian merdu Yon Slok Bre yang mengumbar nama-nama Siapa saja yang membantu KKB selama ini Bikin para pengkhianat, simpatisan penyandang dana KKB tak bisa tidur Siapa saja mereka Yon Slok Bre sudah menyebutkan satu nama Yaitu MM, kepala distrik kenyam atau camat di daerah itu MM sudah ditangkap, pengkhianat satu ini juga bakal lama mendekam di penjara. Begitu juga Yon Slok yang punya catatan kriminal panjang. Seperti diberitakan, Yon Slok sepertinya cari, teman, di penjara. Dia mulai gatal dan sebut nama-nama oknum pejabat Papua yang bantu KKB selama ini. Yang terbaru dia menyebut MM, Oknum camat atau kepala distrik Kenyam yang sudah ditangkap Satgas Operasi Damai Chartens 2023, Yongs, pemilik banyak nama antara lain, Yongs, Tomse, bahkan Paken Lok bere ini memang menyimpan banyak data dan nama jaringan Egianus Kogoya. Siapa saja yang membantu logistik dan persenjataan Panglima KKB itu Yon lah penghubungnya Dia yang belanja dan mengumpulkan bantuan bahan makanan, logistik, senjata dan amunisi untuk dibawa ke markas KKB di hutan Wajar saja saat Yons ditangkap awal April tahun 2023 Egianus Kogoya dibuat uring-uringan hingga harus kembali meneror warga Mengambil paksa bahan makanan dan hasil tanaman milik warga sekitar Catatan kejahatan pun banyak. Dia bahkan ikut membakar pesawat susi air yang berujung penyanderaan pilotnya. Nama lainnya atau julukannya Yongs, Yongs, Tongse, bahkan Paken Lokbere. Tanggal 7 Juni tahun 2022, Yongs diduga terlibat penembakan di lapangan terbang Kenya. Pesawat sam air SMG saat itu ditembaki. Tahun 2023 Yons terlibat pengancaman belasan pekerja pembangunan Puskesmas di Paro 5. Ikut pembakaran pesawat serta penyanderaan pilot Susi Air di distrik Paro tanggal 7 Februari. Nah, nama-nama lainnya ini terkadang membingungkan, namun TNI Polri sudah lama memetakan sepak terjangnya. Hingga akhirnya dia tertangkap awal April tahun 2023. Nah, Ditangkapnya Yons ini membuat Panglima KKB, Egyanus Kogoya marah besar. Sebab, pasokan logistik dan senjata semua dipercayakan pada Yons. Aksi kejahatan Yons di antaranya, 2021 membakar Kim dolarosa Dia ikut menyerang Satgas Yonif Raider 700 di kawasan Mapenduma. Diakui Kombesi Gusti Gede Era Adinata bahwa Yons yang punya peran mengumpulkan logistik, logistik, bahan makanan serta menjaga markas kelompok Kogoya selama ini. Kunci Yon Slok Bere, wajar saja panglima KKB Egianus Kogoya marah besar. Ternyata Yon Slok Bere, pria yang ditangkap TNI Polri di Papua awal bulan lalu, punya peran penting dalam aksi keji Kogoya. Tangan kanan panglima itu paling piawai mengumpulkan logistik dan senjata selama ini bagi komplotan mereka di hutan Papua. Dengan tertangkapnya Yons maka pasokan senjata KKB Papua terputus. Wajar kalau kemudian Panglima Egyanus Kogoya mengambil inisiatif menyandera pilot Susi Air. Tujuannya untuk menjadikan pilot itu sebagai tameng manusia, mengingat kekuatan Kogoya mulai melemah. Peluru kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua tak habis-habis. Kuncinya ada pada Yons Lokbere, siapa dia. Yons adalah pentolan, Egyanus Kogoya, orang kepercayaan yang baru saja ditangkap TNI, awal bulan April tahun 2023. Dari Yons inilah akan bisa dapat informasi dari mana banyak peluru mereka, siapa yang pasok. Yons tertangkap di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Saat ditangkap Yons menyimpan banyak amunisi dan senjata. Yon Slok bere sukses dicinduk dalam operasi Damai Chartens 2023.